Oh, nih. ngapain ayo ini zaman muda gua Diaman masih bisa ya, lagi. Gimana pak rasanya? Biasa aja. <laughs> Kapten yang macam ini. Terima kasih. Bang. Wah. Asik. Gede lagi ternyata. Tuh. Wah. Wow. Babon lagi, Babon lagi. Gajuh, Mantap. Edan, ikan raid yang begitu indah. Ini track yang kedua. Iya, yeah, kapten kapal. Cuma nggak bisa ngelihat wajahnya karena posisi kapalnya kayak gini. Jadi mohon maaf pemirsa, lihat punggungnya aja. <laughs> Canggih ya, kakinya nyetir. Itu mesin, tangannya narik rel. Gila itu orang. Ya tuh, lihat lengkungan doranya. Wow, Indah paginya. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak.